Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Kali ini kita akan melihat video yang Tidak biasa Atau bukan dari video biasanya Tapi masih seputar jembatan Inilah London Tower Bridge Kita akan membahas sekilas tentang London Tower Bridge Jembatan Menara atau London Tower Bridge adalah jembatan yang membentang di atas sungai Thames di London, Inggris Raya. Jembatan ini menggabungkan dua desain jembatan yaitu angkat dan gantung. Letaknya yang berdekatan dengan London Tower membuat jembatan ini diberi nama Tower Bridge. Jembatan ini selesai dibangun tahun 1894. Dan merupakan salah satu ikon kota London. Jembatan Menara adalah salah satu jembatan yang dimiliki dan dikelola oleh Bridge House Estates, sebuah lembaga amal dari City of London Corporation. Jembatan ini terdiri dari dua bangunan menara yang dihubungkan di tingkat atas oleh dua koridor untuk pejalan kaki. Dari koridor untuk pejalan kaki yang berada 42 meter di atas sungai Thames, pengunjung dapat menikmati keindahan kota London dari atas. Pemandangan yang bisa dilihat termasuk di antaranya katedral St. Paul, pusat bisnis, dan belanja Canary World dan London A. Dan inilah lebih jelasnya tampilan dari London Tower Bridge. Oke okay, teman-teman mudah-mudahan bisa terhibur dengan video ini Ini merupakan video uh, semata-mata hanya video hiburan Bukan berarti uh, kami membanding-bandingkan antara bangunan di dalam dan di luar negeri Semoga kita bisa mengambil manfaat dari video ini dan bisa menghibur dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh